Kementerian fashion show itu lahir saat ia dan Kebudayaan, serta Kementerian berpikir untuk menjadikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Sayyid uh, Kakak Ardian. Sekarang kita bisa mengundang Kakak yang paling pojok nih. Saya nggak mau memperkenalkan. Setelah ini biarkanlah beliau memperkenalkan diri sendiri. Ya silahkan. Ya. Eh, perkenalkan nama nama saya Muhammad Bagus Saputro. Dipanggil Bagus. Sekarang sedang menjalani studi di Heza 1 tempatnya di Universitas Terusan Gunung mungkin sekian perkenalan singkat tapi dengan berkesan oke terima kasih ba Se sebagai, Allah. Allah. <laughs> sebagai perkenalannya masya Allah ini satu tiga orang satu proudinian ya mungkin kita sudah membahas banyak permasalahan di Indonesia lah <tuh> sekarang kita tidak akan membahas permasalahan tetapi kita akan Uh, membahas tentang anak muda di zaman sekarang. Oh iya betul. Apa ya oh. anak muda zaman sekarang? Ini fenomena yang milenial. Milenial, iya betul. Ini fenomena yang terjadi sekarang di Jakarta, khususnya di Jalan Sudirman di Desa Dukuh Putih. Banyak orang Jabodetabek berkumpul di sini untuk. Uh, sekedar nongkrong bahkan ada yang menunjukkan fashionnya di sini fashion modelnya modisnya nah di sini ada berbagai pro dan kontra nah di sini kita namai dengan Citayam Fashion Week yaitu anak-anak milenial yang, ya. ya, yang berkumpul di Jalan Sudirman Jakarta untuk memberi uh, untuk memberikan jati dirinya. Bahasanya, oh ini loh anak muda zaman sekarang, bisa memakai baju seperti cosplay, bisa memberikan jadi dirinya untuk dipertontonkan kepada publik Mungkin setelah ini saya akan ingin meminta pendapat, apa positif, atau bisa penjelasan dulu gak apa-apa, positif dari adanya tragedi yang terjadi di Indonesia ini Dari kakak Ardian, apa positifnya? Oke, okay, yeah. anu ya, Oke, okay. uh, sebagai yang mana kita lihat ya, kita yang Fashion Week yang telah tenar sekali yang pernah kita lihat di apa banyak sekali sosial media. Uh, sisi positifnya menurut saya ya, pastinya uh, yang pertama itulah ke kreativitas dari anak-anak muda Indonesia, kan? ya, brand-brand Indonesia, distro-distro Indonesia bisa kita promosikan, gitu. uh, bisa kita apa, bisa kita pakai, terus kita promosikan dan bisa meningkatkan uh, profit uh, produk-produk dalam negeri uh, yeah. seperti itu. Jadi uh, ya kreatif kreatifitasan mungkin uh, dan yang yang penting itu, itu yang saya lihat tidak perlu, uh, tidak memancing keributan gitu kan itu baik. Uh, kalau saya hanya ya sekedar apa namanya saja, ya, hal yang positif mencari relasi, mencari teman bersosialisasi apalagi uh, uh, banyak sekali yang antusias ya saya sangat ini sekali sangat apresiasi sekali nih, terhadap apa yang sedang apa yang sedang ada uh, di Cita Movement Week ini seperti itu oke Sampai karena ya. tadi bermain-main dengan distro saya tak pendapat dari Kak Bagus Kenapa harus distro? Kenapa tidak menggunakan pakaian adat gitu yang dipotongkan? Kenapa kita harus mengikuti budaya darah sedangkan kita memiliki banyak suku dan bangsa? Gitu? Mengenal distro sendiri ya? Kan, ketika kita lihat Indonesia itu memiliki seribu satu budaya dan setiap budaya itu memiliki ciri sendiri Tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa harus memilih distro? Mungkin ini langkah awal para generasi muda untuk memperkenalkan kemoderi, kemodernisasianya sekarang Jadi kemungkinan besar ketika dibimbing, diarahkan, serta dikasih jalan yang berarah oleh para atasan Akan semakin terjadinya, Akan semakin terkonsep Mungkin sekarang masih perkenalan Dalam sisi distro untuk memperkenalkan brand-brand seperti yang dijelaskan oleh Ardian tadi, mungkin kelak sebulan, dua bulan, tiga bulan kemudian hmm. akan ada antusiasme dari para teman-teman hmm. para pemuda-pemuda wow, yang wow. sekarang tuh untuk memperkenalkan brand Indonesia gitu yang siap-siap, bagus-bagus batiknya, yang ah, apa, pokoknya, itu lah pokoknya nah, mungkin itu salah satu step pertamanya statement pertama yang harus dibangun untuk menunjukkan memberkaten kepada publik. Oh, berarti tadi ustadz. Ini ada tambahan dari bang Arbiar. Okay. Oh, dari kak Bagus ini berarti. Gak fajar, gak ini... fajar. Apa? Gak fajar. Boleh nambahin gani? Boleh nambahin gani? Oh ya boleh, Atau. boleh silakan. Kan kalau misalnya kita lihat ya kan kita gitu tuh banyak yang kita lihat di citra informasi itu kita teman-teman kita yang pemuda-pemuda pakai baju-baju fashion, baju-baju distro-distro gitu dan itu juga pastinya bakal dilihat orang dan apa produsen-produusen distro juga pastinya bakal mikir ya kan sih wah, yeah. gimana kalau misalnya produk kita kita campur dengan wah batik-batik nih ya kan sih nah, apalagi kalau misalnya yeah, sekarang kita lihat tuh yeah. uh, kita lihat tuh uh, bahan kain songket keren kan keren keren keren nah. kita lihat model-model kain songket terus kita tuh nah, model jenis. kita tempel ke baju-baju baju-baju distro itu kan itu malah malah nambah jadi nilai Indonesia bukan oh, hanya distro-distro iya. luar negeri yang dengan tulis-tulisannya atau dengan pakai filoktrup gitu, tapi kita bisa nambah dengan seperti uh, apa namanya motif-motif batik yang kita ketahui gitu kan terkait oh, ya. okay. siap siap siap berarti dari segi fashion siap, nih siap. dari distro ke batik akhirnya bisa digabungkan menjadi budaya distro dan batik gitu Mungkin kita akan bahas dari nah, sekarang, itu dia, dari segi pendidikan. Apakah fenomena ini tidak mempengaruhi ma mahasiswa, bahkan anak-anak SD, SMP, karena kan mereka nongkrong di malam, bahkan rumah mereka pun bukan cuma di Jakarta, mereka dari, dari Bekasi, hanya untuk nongkrong di sana doang. Apakah fenomena ini bisa mempengaruhi pendidikan anak, gitu, Kak Ardian? Oh, gini kalau dengan tangga salam pengaruh pendidikan mungkin uh, perpergaulan di situ atau cara bersosialisasi itu mungkin saja bisa menarik tentang pendidikan kita gitu ya. Eh uh, tentang pergaulan itu lagi kalau misalnya lebih cuma komen yang... tapi saya yakin kalau misalnya di dalam situ itu banyak sekali kawan-kawan uh, kita yang sadar akan pendidikan bukan hanya apa namanya? bukan hanya ikut-ikutan apa? ikut fashion tetapi bisa juga mengajar gimana ini ini adalah salah satu perantara bersosialisasi dengan orang-orang mencari relasi dan akhirnya bisa uh, mungkin bisa pernah uh, tumbuh pendidikan, misalnya bimbingan atau sosialisasi itu kan saja kita mengajak gimana kalau misalnya kita buat program yang lain tidak hanya seperti ini tapi kita bikin buat diskusi atau apa namanya, webinar mungkin nah dengan oh, apa, pakai seperti itu atau uh, tentang uh, apa, nah itu kan itu oke, okay, mungkin didengarnya aneh tapi mungkin itu bisa jadi terobosan karena kan cara mengajaknya kita kita yeah. menggunakan apa uh, fashion gitu kan, tapi kita bisa kolaborasikan dengan dunia pendidikan kita misalnya uh, dengan pakai seperti itu kita bisa bikin seminar-seminar atau webinar atau ya banyak rakyat yang lain mungkin gitu ya Oke, okay, buat Kak Bagus. Siap, siap, bagus, bagus. Masih Walau... seputar fenomena pendidikan. Baru-baru ini kan ada kabar bahwasanya Sandiaga Uno mau memberikan be beasiswa bagi salah satu siap, siap. YouTuber kita nih, namanya Roy. Betul Kak? Kak Roy kan namanya? Oh iya, siap betul, betul. Ya. Tapi ya. dia tidak ya. mau memilih jalan pendidikan ya. ya, konten kreator. Tapi dia hanya memilih menjadi konten kreator karena dia yakin kalaupun saya jadi Sekolah, tetapi saya gak dapat kerja, ya percuma, saya nggak bisa menghidupin keluarga Kira-kira betul nggak apa yang diucapkan Roy seperti ini? Kalau menurut saya, setiap pendapat, setiap konsep pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya Kalau kita tinjau dari sisi positif, positifnya, pemikiran tersebut mungkin udah mengarah ke depan Tenang pekerjaan bahwasanya beliau itu udah menganang atau mencita-citakan bahwasanya kalau saya terus dilutin ini nih Insya Allah ini terus berkelanjutan terus berkesinambungan sampai hari saya nanti. Tapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya sangat jelas kita di, kita hidup bukan hanya masa muda tapi kita hidup masa tua. Yang mana masa tua itu ditunjang atau ditentukan oleh masa muda kita sekarang ketika masa muda kita mengsisihkan atau mengasingkan kata-kata pendidikan ini mungkin sebuah pendapatan rapat karena apa? kualitas seseorang itu diciptakan atau dikaderkan dari nilai-nilai pendidikan tersebut mungkin karena pendidikan karena pendidikan tersebut itu akan menciptakan suatu karakteristik, karakteristik suatu bangsa kalau kita bayangin, kalau semua orang berkonsepkan Ah, mungkin saya kerjanya ini aja, nggak usah sekolah Ah, mungkin saya udah ada kerjaan, nggak usah sekolah mungkin, mungkin semua orang, semua pemuda konsepnya alat Ngapain sekolah, apa ujung-ujungnya Kita ujungnya jadi begini, jadi begini, jadi begini Kerjanya gak layak, gak layak, gak layak laya. Ini mungkin asumsi pendidikan atau asumsi opini Para pemuda yang masih salah, yang masih perlu diluruskan lah, bukan salah, tempatnya masih kurang kurang tepat. Kalau kita ma pertimbangkan, kita pikirkan lah, misalnya kita saat apa dikasih sama dikasih sama direktur atau dikasih sama miliarder satu hari 86.400 puluh dolar atau dikalkulasikan kira-kira satu -kira miliar lah. Apakah kita dengan gairah tersebut, dengan hadiah tersebut atau dengan tunjangan tersebut itu kita sia-siakan. Pastinya tidak, pastinya kita akan manfaatkan hal tersebut dengan semaksimal mungkin. Begitu pun di opini, kita, di kehidupan nyata. 86.400 detik yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sia-siakan wow. hanya dengan hal seperti itu? Apakah tidak ada produk yang lebih menunjang kualitas negara, bangsa atau untuk menciptakan suatu inovasi atau suatu terobosan terbesar membangkitkan strategitas para Indonesia-Indonesia media apa milenial milenial sekarang. Nah, karena dari sisi itu kalau kita lihat budaya budaya Cina, budaya budaya Eropa-Eropa, kenapa dia maju? Karena karena dia mengikirkan, apa sih yang saya berikan, kontribusi apa sih yang bisa saya berikan untuk negara ini? Dia berlomba-lomba untuk saling berebut untuk menjadi terbaik di negara ini. Kalau kita hanya terpaku dengan sebuah namanya konsep-konsep satu ide tersebut, kita akan atau terkurung sama konsep tersebut dan tidak akan ada kemajuan. Bagaimana cita-cita para pahlawan, cita-cita para revolusi bisa ter terrealisasikan kalau konsep para pelajar, kalau konsep para pemudanya terpaku dengan hal yang pragmatis seperti ini. Mungkin seperti itu nampaknya lebihnya belum Fajar. Mungkin ada sanghan sedikit tolong. Kak Ardian mau menambahkan Fenomena lain seperti itu ada? Uh, gimana? Mungkin mau menambahkan fenomen, lagi, ya. fenomena lain gitu? Dampak dari pendidikan Dari Cita YM Fashion Week ini? Uh, buat saya ya uh sana aja gitu rantai buat teman-teman yang apa ber, berapa men ikut ber apa berikut berinovasi berkreasi yang di, di Fashion Week uh, apa namanya tetap me, apa uh, menjunjung tinggi nilai-nilai positif bukan hanya kita berkumpul-kumpul mencari relasi sekitar nomor nung aja tapi kita juga harus yang nilai positif dan juga memikirkan pendidikan untuk diri kita sendiri dan juga kepentingan bangsa dan negara seperti itu. Oh, ya? Saya Oke okay, untuk sesi sebelum akhir karena kita di Universitas Hasanuddin Gontor, kita akan mengambil titik islamisasi di sini. Nah, kita di sini saya akan mengajak antum berdoa untuk berpikir. Uh, kita ini Indonesia dengan negara 98% Islam. Bisa enggak kalau kita ubah uh, fenomena kita ya, yang fosentik dengan budaya muslim? Karena yang sama ini kita lihat fenomena seperti JJ ini kan mereka menggunakan gaya barat Walaupun distro barat dengan budaya Indonesia, tetapi di, jika penggunaannya hanya menggunakan bikini atau rok pendek Ini kan seakan-akan merusak citra bangsa Indonesia yang condongnya ke agama Islam. Nah, kira-kira bagaimana nih Kak Ardian sama Kak Bagus? Kak Bagus nih. Ardian mungkin pendapat Ardian gimana Kak Ardian? kira-kira? Apakah masih ada apa namanya? Masih ada wacana untuk diislamisasikan seperti ini jadi mungkin kalau dari pendapat saya sendiri kalau kita melihat titik konsep dari suatu pergerakan tersebut itu sangat bagus tapi di, di sistem lain itu juga masih kurang karena itu masih mencondong ke ala barat-baratan sedangkan kita Dikenal oleh kalayak ramai, kalayak dunia. Bahwasanya kita ini terkenal dengan sepan satunya terkenal dengan adat istiadatnya atau kebudayaan, kebudayaan timurannya timurnya lah. Dengan dari Sama. tersebut, apa, penggerak dari kegiatan tersebut mengajak sedikit demi sedikit. Jadi. Gak langsung step langsung naik ke atas itu sangat susah Karena asumsi kita, masyarakat kita adalah masyarakat demokrasi yang mengutamakan asasi manusia, kebebasan seseorang yang mengutarakan sebuah pendapatnya, sebuah pilihnya Ketika ada sebuah kesadaran, indelektual atau kesadaran kolektif dari diri masing-masing nah, setidaknya kumpulan ini atau komunitas ini harus sedikit bermanfaat lah Harus sedikit menghibur tapi konten hiburannya tidak melanggar nilai-nilai tata kerama dari Pancasila yang mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. atau mengutamakan persatuan ini bisa ditarik garis besar, kita tarik kesimpulan. Kalau ketika kita memahami konsep sila pertama dan sila ketiga tersebut, kita mengetahui Bahwasanya Tuhan dan persatuan itu berkesimpungan Ketika kita mengetahui perintah Tuhan dari segi perspektif agama manapun Pasti mengajarkan persatuanan nah, Apakah mungkin apakah layak ketika zaman sekarang Membarmarkan apa yang sebut Sempatutnya itu jadi situ ramai Tapi dengan mungkin maaf kata dengan bahasa kasarnya Tanpa didasari rasa malu, didasari rasa Nah, jengsi, pede, nah, harus dijaga, tapi kok malah dipimbar ke selaya nah, Mungkin konsep pertama, dasar pertama, atau tindak lanjutan pertama Itu harus ada kesadaran kolektif dari diri masing-masing nah, Tanpa kesadaran tersebut itu susah, langsung susah okay. Makanya dibutuhkan seorang penggerak Oke, okay, kita tadi udah bahas dari pertama, mulai dari fashion hingga ke distro, batik sampai pendidikan hingga yang terakhir ini dari masalah islamisasi. Oke sebelum kita tutup acara ini, saya pengen nih memberi antum saran dan pesan untuk pemerintah agar kita yang lebih baik untuk kedepannya dari keardian Pesan buat pemerintah. Kira -kira. Oke saya, Oke, okay, pesan ya pesan mungkin, saya. Uh... Untuk apa mungkin, juga, apa namanya, kata hati, kata hati juga sih. Jadi, menurut saya, dari, dari apa yang saya lihat ini, saya, saya, saya, saya, saya, saya, ini saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, lihat saya, saya, saya, orang, mungkin dua orang apa, saya, saya, baru lihat dua orang aja dua orang yang ditawarin apa beasiswa yang pertama itu ya Roy, yang kedua itu bonge ya, ya, nah. bonge. ya. saya bertanya itu, <tuh> uh, apa Roy bertanya Roy tidak mau tapi bonge mau gitu kan, bonge mau menerima apa namanya uh, beasiswa, itu ya apa namanya dari sini apa namanya ketertarikan orang-orang untuk terus mengendusasi <tuh> itu. Pastinya sangat banyak ya banyak dan kita perlu dukung itu dan kita mungkin bisa cari banyak influencer-influencer dari itu bisa teredukasi bisa diedukasi lagi bisa dididik lagi menjadi lebih atau pastinya berpendidikan, berintelek, apalagi ditambah lagi dengan pengetahuan agama yang baik, Nah itu bisa menjadi nilai positif dan nilai plus bagi para pemuda-pemuda pada masa saat ini. Seperti itu kemajjarnya saya. Oke, berarti dari dari Kak Arjani intinya adalah untuk meningkatkan pendidikan bagi fenomena yang kemarin ada dua orang yang mau diberi beasiswa. Semoga insya Allah maulah kan ya, karena kita juga sebagai orang desain harus berpendidikan juga Mungkin saran dan pesan buat pemerintah dari Kak, kak, kak Bagus apa kira-kira buat pemerintah kira-kira untuk kita yang fashion begini Mungkin menambah sedikit dari keardian apa atau Bung Ardian yang sudah spektakuler dalam sebuah sarannya Rasanya apa? Rasanya kalau kita lihat kejadian ini ya itu Sampai, kalau kita analogikan, kalau bisa, apakah masyarakat ini kekurangan lahan atau kekurangan sumber daya? Maksudnya, sumber daya tempat gitu loh, atau itulah. Kalau bisa, maksudnya, kalau bisa sampai ke jalan-jalan, apa? Nah, saran saya, alangkah baiknya kalau itu ditempatkan gitu loh, ada tempatnya, ada komunitasnya. Dan mm, seperti yang dilansir sama Bu tiga dikasih arahan, dikasih pembimbingan, biar itu jodohan itu lebih spektakuler tentunya. Bisa <laughs> yeah, yeah, apa, dobrakan-dobrakan, yeah. dobrakan-dobrakan barulah bagi masyarakat, naik indonesia, terusnya para pemuda. Tapi yeah, di sini sure. saya berpesan juga bagi para pemuda. Yeah. Eish, ya, oh, ini yang saya tunggu ini, ini yang saya tunggu-tunggu ini, jadi nggak <laughs> bagus nih. <laughs> Kegiatannya itu sudah sangat bagus, udah maksudnya udah gebrakannya, gebrakannya udah di luar jangkauan kawan, apa? Ya apa Kontitas manusia untuk berpikir lah sampai ada di pinggir jalan kontes begitu. Tapi kalau kita condongkan ke situ, kita tidak berakal lihat kita ke situ. Pertanyaannya satu.